Ayo berkunjung dan berbelanja untuk dapatkan kesempatan berpartisipasi Aku sudah siap untuk berbelanja di supermarket. liburan musim semi besok Mama ingin kita membeli beberapa barang Apa yang akan kita beli? Mama membeli ah, Makanan ringan Sayur-sayuran perlu ditimbang. Makanan penutup Roti dan makanan penutup Kamu? Halo, silahkan letakkan barangmu di kontar Bagaimana kamu ingin membayarnya? Sayang sekali, kamu hampir mendapatkan tiket acara Lain kali, beli lebih banyak barang Terima kasih banyak di kita